Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang berada di Air Terjun Tirai Hujan, ya teman-teman. Kita mau menuju Air Terjun Tirai Hujan. Kita menuju jalur di sini, teman-teman. Ya, ingat ya, teman-teman, kalau menuju Air Terjun Tirai Hujan itu menggunakan motor roda dua ya untuk roda empat enggak bisa ya teman-teman Di sini kita menggunakan jalur roda dua ini aku menggunakan roda dua ya teman-teman dari pintu masuk ya teman-teman kurang lebih 100 meter untuk menuju air terjun tirai hujan ya teman-teman ya kita udah sampai ketujuan air terjun tirai hujan ya teman-teman. Nah di sini teman-temanku udah sampai duluan di sini. Lumayan banyak orang ya teman-teman di sini. Parkirnya agak sempit ya teman-teman. Karena ini jalur kita untuk jalan taksi kita Mampiri kendaraan di sini ya untuk roda dua ya. Oke teman-teman, di sini ada dua jalur ya teman-teman. Sebelah kiri kita untuk menanjak ke air terjun kedua ya. Untuk kita pertama kita menuju air terjun pertama yaitu air terjun tirai hujan yang pertama di bagian bawah ya teman-teman di sini. Air terjun tirai hujan yang pertama ya teman-teman udah kelihatan air terjunnya ya teman-teman di sana ya teman-teman ya. Kita lihat air terjun tirai hujan yang pertama ya atau di bawah ya. Kita lihat ya di sini ya teman-teman itu. lanjut lagi ya teman-teman kita menanjak ke air terjun tirai hujan yang kedua ya teman-teman kurang lebih 200 meter untuk ke air terjun tirai hujan yang kedua ya teman-teman kita menanjak ya untuk lanjut lagi ya teman-teman kita naik anak tangga lagi di sini teman-teman anak tangganya ada dua jalur lagi di sini untuk kiri untuk pemandangan alam ya di sini untuk air terjun tirai hujan